Tuhan, ku selalu mohon kepadamu Tuhan, beri kekuatan ayahku yang selama ini Mencari rizki untuk kami anak dan istri Aku jadi anakmu Tiada henti. Aku bangga jadi anakmu, Ayah. Percayalah, suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat derajat keluarga ini agar semua bisa tercukupi. Ayah, engkau selalu di hati. Aku See you